saya merinding juga nih kalau tadi mendengarkan cerita beliau ya bahwa pusaka pusir bubun cerbon itu emang nyata. Tak? jadi agak nggak cerbon, namun kita jangan ya. <laughs> karena memang ilmu dasarnya di situ ya. mengobih ini naskah sampai dengan sampai ke Aceh ya, daerah Singkil. E, Sheikh Abdul bin Ali Fansuri tentang Zikir dan Kitab Sim, Simtura Majid ini sebagai pedoman Tarikan Satriya monggo Bih Bih ya, bismillahirrahmanirrahim <tuh> tapi tadi menarik ya penjelasan tentang Tabarika Satriya ya, karena ini ibadah buku ya. saya merujuk kepada Kitab ini dan saya melihat ini semacam mula haloh semacam catatan kecil hmm. gitu. Uh, dari yang terlahir asing uh, seorang chef uh, dan guru dari dari konsiderian uh, <tuh> saya kalau mau simpulkan tentang ya, tentang kitab ini tentang catatan ini yaitu bicara tentang uh, makna dan maknu pemahaman tentang zikir lah iya ya itu yang mungkin Mungkin nanti bisa dieksplor, bisa dijelaskan kembali dari Ustaz Sari Zidakullah ya Bahwa titik tekan dan titik pusat dari Tori Qashatariyah Yang saya pakai di kitab ini Yaitu tentang Zikir Dan kita ini bicara tentang Zikir Khususnya eh, Bagaimana cara berzikir eh, Zikir la ilaha illallah Menghadirkan la ilaha ilah Sesuai dengan kapasitas pezikir gitu. nah, nanti ada tingkatan-tingkatannya lebih jauh. Nanti, kalau ada kesetiaan waktu, kita akan jelaskan. sampai pada tingkat. Ada nanti, ada pada zikirnya, ada akhwal-akhwal, uh, keadaan-keadaan berzikir, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik menurut saya di bagian akhir di catatan beliau ini betul. tadi kalau lihat guru-guru tadi, kan sudah ada silsilah sana sanat itu menjadi penting. sanat ilmu ya, ya kayak... Agama itu, kalau kita umpamakan, keyakinan itu ibarat sebuah produk saja. Produk ini ada pabriknya, enggak imitasi atau bukan. Jangan-jangan, jadi abal-abal gitu, kan? Jangan -jangan ini abal -abal, gitu kan? atau klaim-klaim saja. Nah, ini semua dagangan lah di dunia, ini kan? Cuma kalau dagangannya keyakinan, dagangannya sifatnya abstrak. Kalau pedagang, dagangannya kan real. Ada transaksi, ada uang, ada barang, dan lain sebagainya nah ini yang repot ini dagangan abstrak ini karena peminatnya jauh lebih banyak daripada dagangan-dagangan yang real dan dagangan dan kalau kita salah ya mencermati itu nanti akan bermasalah nanti di kemudian hari nah dalam silsilah di akhir catatan itu dan silsilah panjang guru-gurunya saya apa namanya ini barikau sadaria itu setelah seorang yang dianggap sebagai rajanya ahli ma'rifat ma Sultan al-arifin abu yazid bastami setelah itu langsung disebut apa? wahuwa ta'ala kona min ruhaniyat imam ja'far sotik nah ini menarik menurut saya setelah abu yazid bastami, guru setelahnya apa? dia ngambil dari siapa? dari imam ja'far sotik kemudian setelah itu siapa? wahuwa ta'ala kona min muhammad al-baqir muhammad al-baqir ini semua dari silsilah da'af ahlul ba'ir wa waratala kunaa imam ali Zainal abidin Zainal abidin wa waratala kunaa imam al husain asyahid dan imam husain disebut syahid ini menarik juga jelas, -jelas karena imam husain syahid terbunuh di padang karbala dia seorang arif ahli ma'rifat ma dan ini sedikit biasanya ahli ma'rifat ma meninggalnya di mihrab tapi imam husain seorang arif ahli ma'rifat ma ahli, ma ahli suluk tapi meninggalnya di medan perang ini yang jarang ya kan wahuwa ta'ala al nabi dari nabi, talib, an, Wa huwa ta nabi dari nabi nah, ini ini namanya garis sanadnya jelas sekali ya. kemudian di akhirnya Rahman, apa namanya, sigil dia bilang apa, ini bentuk tawatuhnya ini menarik menurut saya penting bagi seorang salib itu tawaduk, jangan mengklaim paling benar, jangan mengklaim sanatnya paling sohih lah. Ini kalau sudah klaim kalau sudah ada klaim-klaim itu mudai namanya, mudai itu orang yang ngaku-ngaku. Kalau yang ngaku walau mudai kaidahnya, awalal mudai asyhad orang yang klaim, orang yang nuduh orang itu harus punya bukti. Kalau klaim semakin top klaimnya, buktinya harus semakin kuat itu kata salah satu virus itu kalau kamu bisa mindahin orang dari Singapura ke Indonesia dalam satu ini kan klaim yang berat ya. nah, ini harus ini punya bukti yang kuat ya, harus punya kesaktian yang luar biasa semakin klaim orang bisa menyembuhkan orang dengan disebut dong wah ini ya. ini sebuah klaim yang gak sembarangan nafasnya bisa menyembuhkan orang nah, ini harus bukti yang benar-benar teruji gak terus, nah ternyata kan karena kan seringkali kan kita dibohongi, orang katanya sakti-sakti ternyata itu settingan, ya kan? Ternyata itu ada udang di Bali Bawon misalnya. Nah ini repot naik. Nah di sini Abdullah Al Singkili ya, dia bilang apa? Ayusakti intisar dan jamian ilegal. Saya minta mudah-mudahan, Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan, memperbaiki intisar kita, penisbatan kita kepada guru-guru tadi. Ya, kata pepatah Arab ya. setiap orang mengklaim mencintai Laila. Laila ini simbol wanita yang cantik. setiap laki-laki sudah -laki ditanya kamu kenal Laila? Oh saya kenal. tapi begitu Laila ditanya kamu kenal nggak sih? katanya kenal sama Tuhan saya nggak kenal. nah ini persoalannya gitu. <laughs> semua aliterik ya kan? Montasip yang mengatakan kita masuk kepada Rasulullah, masuk kepada Lb. Nah, ini yang perlu nanti harus ada sebuah tasyih, harus ada mizan, harus ada timbangan untuk membenarkan intisabnya ini. Karena semuanya bukan hanya tari Santeria, hampir seluruh tarikat itu secara umum ya, guru-guru ke atasnya itu semuanya Karena memang pada tingkat di sana, wilayah ashabul wilayah itu Rasulullah dengan mukayyidnya enggak terbantahkan gitu. Termasuk tadi contoh-contoh orang-orang yang disebut disebutkan lagi. Yang enggak heran. Ya karena Rasulullah ini ibarat jamiah ibarat universitas ya. Di tangan Rasulullah itulah hidupnya terbina dengan baik. Ya. Sufi pertama, Anda bisa setuju dengan saya atau tidak? Sufi pertama selain Rasulullah itu adalah putrinya sendiri yaitu Fatimah az Saya bisa buktikan, nggak ada seorang sufi yang bisa ngalahi makomnya sendiri Fatimah. Ada sebut siapa? Sufi yang paling hebat sekali siapa? Buya Yasid Ustami Dengan segala kedudukannya Syekh Al-Kilgarit Jailani Dengan segala makomnya. Tapi kalau dibanding dengan Sini Fatimah turut. Dia tanah Debu gak ada apa-apa Jadi, kita jangan lupa Sohibul apa? kenapa? Loh, ini didikannya Rasulullah langsung, sece Ya memang sece Bahannya ini adonannya Dia sendiri adonannya Rasulullah Adonannya Rasulullah dan Siti Khadija luar biasa Adonanya aja sudah beda kemudian tiap hari memandang wajah Rasulullah Anda bisa bayangin Asyraful makhlukat tiap hari ketemu Dan penghormatan ke Rasulullah kepada Siti Fatimah luar biasa Ini sekedar contoh ya Jadi jangan sampai kita ini miss Kita ini menyimpan Dari orang-orang yang mestinya kita jadikan panutan Di jalan Allah SWT Satu contoh saja ini riwayat muntafak alaih. Setiap Siti Fatimah menemui Rasulullah pada rumahnya. Berdekatan bibit bisa dikatakan tinggal satu rumah hanya beda, hijab satu pintu saja. Setiap Siti Fatimah datang, ulama mata apa? Rasulullah koma ilaiha. Rasulullah datang dan berdiri menyambutnya. Berdiri menyambut, bukan hanya Rasulullah berdiri di sini di tempat ini misalnya. Bukan seperti ini, tapi koma ilaiha. Jadi dalam bahasa Arab yang belajar bahasa Arab pasti ngerti Rasulullah mendatangi diripati Sebagai bentuk penghormatan Kenapa dihormati seperti itu? Karena Rasulullah tahu Ini adalah sek anaknya sekaligus murid sulutnya nah. Oke kembali kepada Tarika Shantariya. ya Pernyataan dari apa, Abdul Rauf ya. Kemudian apa? Dia mengatakan apa? apa ini menarik menurut saya Walastu bimursidin mukamil Ya, karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa bacakan semua. Dia bilang apa? Saya bukan seorang mursid yang sempurna, apalagi menyempurna. Saya dengan segala keterbatasan saya. Ini laki-laki dia tidak mengklaim dirinya sebagai mursid yang sempurna, yang lengkapnya. Ya. Nah ini persoalannya ya. Ada orang-orang yang belum sampai kepada level tertentu, ya kemudian dia mengklaim. Nah, inti dari semua ini setelah saya baca, saya amati di kitab ini tentang mahkum zikir Zikir itu apa? Nah, nanti saya akan untuk memancing anu, diskusi Kang Badar yang saya kembalikan kepada Kang Badar Tentang zikir, saya bertanya begini untuk memancing diskusi Zikir dijelaskan di sini dan rata-rata ada -rata ada adab, -adab zikir ya. harus nah, dengan memacam ke mata, harus dengan wudhu, ada qiblat, bahkan cara duduknya khusus ya mau dikoreksi kalau saya salah dengan bersila dan sebagainya okelah okay itu cara-cara Zohir itu mungkin untuk pemula ya tapi pertanyaan saya begini mungkinkah zikir itu tanpa fikir? pertanyaan saya mungkinkah zikir tanpa fikir? dan mana lebih dulu? fikir atau zikir? oke ini untuk, untuk memancing diskusi saya kembalikan kepada kamu silahkan terima kasih Kayaknya musik Ya Rasulullah harus siap Iya, <tawa> <tawa> <tawa> ya. <tawa> ya, Jadi eh, tadi kan Habib mengatakan bahwa inti dari semua tarikah tetap pada Rasulullah hmm. Jadi tetap lagu Ya Rasulullah harus diganikan Oh barangkali mau masuk, masuk, dulu masuk dulu untuk diskusi monggo, ya. Lagi depan aja biar ya. masuk Iya, Gak apa-apa Sambil nanti Habib mempersiapkan Ya Ya Rasulullah Bangga, oh, ini Sekretaris Umum Mas Jirahat Taqwa ya Oh enggak, oh Iya, oh. iya Ya Pak ya, ya. nah, sambil berdiri, dia memang sungai-sungai berdiri berdiri <tuk> <tuk> Oh enggak, oh, silahkan Nanti eh, setelah ini baru langsung musiknya, nanti kita pertanyaan yang lain silakan. Selamat Selamat apa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah pada malam hari ini cukup bermakna karena di dalamnya bukan sekadar ya Ramadan bukan sekedar tilawatil Quran tetapi di dalamnya mengandung sudah mulai menyentuh kepada kalbu nafas jadi mudah-mudahan ini menjadi bobot Tersendiri dalam Ramadan tahun ini, insya Allah, supaya lebih dalam. Mungkin saya tidak menambahi, tapi hanya ingin konfirmasi saja beberapa hal, baik yang disampaikan oleh Kang Syarif Hidayatullah maupun yang disampaikan oleh Habib. Mudah-mudahan ini menambah cakrawala berpikir kita tentang rapat-rapat juga. Yang pertama terkait dengan Torek Tocsatariah Kita mengenal di Indonesia banyak Torek Dan yang paling terkenal di Cirebon Sebelum Sat Satoria Ada dari anak Naksabani ini Lebih sering didengar Karena gemahnya relatif lebih masif dan kita menangkap ada ciri-ciri tertentu dalam hal dikirnya, dalam hal irinnya saya ingin lebih dalam tentang satoria ini ciri khas tentang metodologi dikirnya yang menjadi khas satoria itu seperti apa itu yang pertama kemudian yang kedua tadi ada penyebutan tentang alit Lamim. Saya kepengen lebih dalam lagi pengetahuan tentang alit Lamim yang kemudian pengembangannya tentang suluk tadi, baik of aliyah maupun morokkabah muhammadiyah maupun morokkabah morokkabatullah tadi. Saya kepengen tahu lebih dalam tentang kenapa memakai simbol alit lam yang biasanya kita kalau dulu belajar Bagdadiyah itu model kayak gitu ahli Lam kemudian ke Habib tadi menyampaikan tentang Sanad kalau belajar Al-Quran kita sudah paham tentang urgensinya Sanad tentang urgensinya Guru langsung harus berhadapan itu karena berkaitan dengan Mahwaridul Hurufnya harus cetak dan juga sifat-sifat korupnya -sifat supaya langsung jelas termasuk dalam hal hadis juga furgensi sanad itu kita paham bahwa apa yang disampaikan itu orsinil atau tidak itu dari Rasulullah jangan-jangan ngarang dewek maka sanad disitu perlu ada pentakrijan untuk mendalami bahwa matan yang disampaikan itu Benar atau tidak Maka itu perlu sanat Yang ingin saya sampaikan Urgensi sanat dalam torekot itu Di posisi mananya Karena kita sudah Langsung bisa menangkap Dari Al-Quran Sudah bisa nangkap dari As-Sunnah Bahwa torekot ketika Yang diamalkan adalah Kalimat ta'yibah La'ilahi itu sudah langsung kita bisa pahami gitu. nah urgensi dari sanat di dalam Torekot itu kira-kira di posisi mananya gitu. kemudian yang kedua untuk Habib juga gitu. ketika ada sanat kemudian di posisi tertentu ternyata ada yang bercabang gitu. kita ambil contoh yang masih baru saja sekarang gitu di Kodarian Aksabandiyah itu katanya ada madhab sana, ada madhab sini gitu nah ketika sataria saya juga pengen tahu apakah ada semacam itu juga nah kemudian yang diambil ini sangat yang mana yang ketika terjadi model seperti itu karena dua-duanya mengklaim bahwa dia adalah yang paling bersangat kepada Rasulullah itu ya yang Kodarian kan sekarang kan ada apa katanya versi Tiga, uh, enam apa? Tiga, sembilan. Uh, <laughs> nah, Sataria seperti apa? Perkembangannya. Kemudian ketika terjadi ada sanat yang bercabang tadi, kira-kira sikap kita harus seperti apa. Itu aja sekedar mendalami Sataria ini. Tapi lebih familiar Sataria ya, di Cerbon. Iya, iya. Padahal Sataria. Nah. Padahal di Cirebon ini ada Kiai terkenal Bukan satar tapi satori ya. <tik> <tik> <tik> terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi <tik> wabarakatuh. <tik> Oke, okay, ya, terima kasih Kang Usmani. Sambil menunggu nanti, uh, disana, ya baik uh, Kang Sari maupun Kang Habib untuk memberikan masukan, kita uh, mainkan dulu satu lagu ya. Lagunya Ia ya, Rasulullah. Mau gak?